Ka, biem bela cinta, saya kita berdua. Andi ia tular sak denai balahan jantung hati ko, bidada dari surga. Andi ia Terus wak denai kau oh, Balahan jantung hati kau oh, Widadarisa <tuh> Kau juga tu denai tak dorong Kau juga sayang baik tuju oh. Kau nan jodoh indah kamar kuasa jalanan punya kau baikmu katonya Adi eh tadi udah eh udah salah kau <tik> juga kode naik terdorong ko sayang Kau nan jodoh indah kemano, nangku aso jalanan punyo Kau bayi katonyo udah, lapang dado kini taraso Kau nan jodoh indah kemano, nangku aso jalanan punyo Dia berpindah sayang bandingkan cinta Denai juhurang Mulia nak sanang Dia menimbang Denai usaha Jadi pikiran Cinta dah mungkin Kita pasokan Andai tak sanang Dia juhurang Balik gede naik oi oh, sayang saika di nang kayo palante agan sajo saki sabana saki padia ke dalam hati bacandongku di asami saki sabana wah alejolpia amen handan takuikan rangku adi ditanya ya hanya Ka Adiah suratdenrok ju di ujung jalan cintonan mana Sanan, dan tanggung suruhan.